Oke, okay, kita besok mau ke Cianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada, Kembali di FATV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik seputar Lesti Kejora Dan Rizky Wilar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 Bagi yang sedang men channel ini, bahwa mendoakan untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Amin. Baiklah persahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini persahabat ya. Kita mendapatkan info dari Bunda Lesti Kejora. baru saja Bunda Lesti mengungkap sebuah postingan di IGS pribadinya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan persahabat ya podcastnya Bunda Lesti di Star FM Karena episode terbaru kali ini seru banget ya Bunda Lesti disuruh memilih Baby L atau Papa Bilar Tuh persahabat spesial kejutan ya untuk keluarga konohan Jangan sampai lupa untuk selalu mendukung Podcastnya Bunda Lesti karena episode terbaru hari ini, bersahabat ya Bunda Lesti. Ini tentunya disuruh milih Abang L atau Papa Bilar. Mau temukan jawabannya di Star FM bersahabat ya. Sama-sama kita support dan dukung yang terbaik acara idola kita. Dan selanjutnya juga bersahabat kita mendapatkan info dari Korudi Salim saat mengunggah sebuah postingan video nih bersama Papa Bilar saat setelah live Instagram Lancer Metaverse bersahabat ya. Koru Salim ini tentunya menyampaikan sebuah info bahwa mereka bakal ke Cianjur besok nih. Bersahabat ya, bakal ada tentunya bisnis pastinya yang selalu kita dapatkan kebahagiaan dan kabar baiknya dari Koru Salim dan Leslar. Semoga apapun yang dilakukan diberikan kemudahan dan kelancaran. Persingan ini pun direpost kembali oleh Angkuh Leslar. Sik, ada kalimat caption juga yang dituliskan. Amin, doa yang baik mah diaminin. Apapun projeknya, semoga dilancarkan ya Allah. Amin, bersahabat ya. Apapun proyek bisnis apapun itu, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Dan selanjutnya, bersahabat, kita juga bersahabat. di sini mendapatkan cedukan vitamin manja di siang hari ini. Kali ini, Papa Bilar, Bunda Lesi kejora dan Gorudi Salim lagi lunch persahabatnya makan siang bareng Masya Allah, penampilan selalu bikin salfok Outfitnya Leslar, itu nggak sama persahabatnya Tapi serasi banget ya, warnanya senada, masya Allah pokoknya the best banget idola kesayangan Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan apapun yang dilakukan hari ini dan tentunya kita juga lihat persahabat ya makan bareng virtual bareng bunda lesti dan papa bilar katanya tuh masya allah cakep banget ya idola kesayangan kita Outfit stylish yang selalu bikin wow masya allah Masingan ini ngadine persahabat di repost kembali oleh aku Rossian Skaleslar 24 ada kalimat juga yang komentar yang diberikan dari akun Perwanti Hidayah54 Aku kirain di samping Bunda Lesti ready setelah disumbuhkan katanya ya <laughs> Ini sih cute banget Masya Allah Pokoknya happy banget hari ini mendapatkan asupan vitamin bahagia dan info-info tentunya bahagia dari idola kesayangan kita Selalu support, selalu dukung, selalu doakan yang terbaik Pokoknya untuk idola kesenangan kita Amin Jangan kemana-mana persahabat ya tetap stay tune Dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Dan kabar bahagia selanjutnya dari idola kita Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh